Oke okay guys selamat datang kembali di gameplay Risto Saber ya guys Oke okay, di video saya kali ini saya menggunakan Hero Saber seperti biasa ya Dan kita sebagai Hyper atau Core Nah sebelum lanjut ke videonya guys Kalian support ke channel ini dengan cara like, comment dan subscribe guys Oke okay, jangan lupa aktifkan notifikasi ya guys Oke, okay, dan sini kita sebagai Hyper Rekor Jadi kita harus fokus di farming guys. Oke okay. Nice, nice Dan aim lane dan I10 guys, kalian jangan skip video ini guys, Karena Saya akan taruh di Video ya guys Oke, okay, nice Kita dapat double kill dari martis ya Guys Oke okay, mantap Martin dan valirnya keluarkan dan kita coba mengambil monster hutan yang ada Farwin di sini ada Martin guys, oi kita kabur aja guys, hampir <laughs> <laughs> saja kita terjatuh guys, kita coba ambil di sini guys di solang. Mundur-mundur, mundur-mundur, mundur-mundur, mundur-mundur, mundur-mundur, mundur-mundur, mundur-mundur, mundur-mundur, nice, mundur mundur-mundur, mundur kita buat hunter fight seperti biasa guys kita buat hunter side. dan kita coba farming di sini aja guys Oke okay, nice nice kita cara ambil monster hutan seperti ini ya guys kita ambil satu kali dua ya guys ah oh, sepertinya partel guys ada argus dan martis juga bentar-bentar mantap Yin gas kan gas kan gas gas oke mantap mantap Kita coba suvalir, ya oh tewas guys oh kita tewas nih oh ternyata si martisnya kabur guys mantap ayolah martis kenapa kabur kalau pengen korban ya udah ayo gaskan aja Bats, si <laughs> martisnya kabur, guys. Oke, okay, dan kita coba farming di sini aja, guys. Ntar kita lihat dulu. Oke, okay. nice, mantap. Ntar bentar-bentar. Gas gas gas, tewas. Oh oh oh oh, sorry sorry, bentar bentar. Kita coba di gol aja. Oh tewas, nice. Ah selamat guys, selamat mereka guys. Oh oh selamat guys. ayo kan kesan kita coba lihat buat ini ya guys item ketiga kita ambil pedang itu guys biar lebih sakit guys kalau di saat kita ulti ya pedang sabit item haram tuh guys semua assassin pake item itu ya guys Terserah teman-teman aja ya guys Oke okay, kita tetap farming aja dulu guys Bentar mundur Hanabi Mundur Hanabi Gas-gas Tewas gas. kau Mia Dimana kau Mia Nice Langsung ulti aja guys Oh kabur dia Tewas Nice Double kill guys Mantap Mantap, mantap. Oke okay, nice Dan kita coba retartel ya guys Hyper lawan kita Ini Martis ya guys Tapi Martis seperti yang Ini Gimana ya guys Apa Sabir terlalu GG Atau tim yang Tim lawan yang Nope nih guys Coba deh kalian komen di Wow ya guys Oke, bentar kita coba pantau dulu si Mia Oh, si Mia kabur Oh Mia, mana Mia Mana Mia, jangan kabur Mia Aku kejar kamu Mia, nice Ah, kita tewas Kita tewas Oh, nice, selamat guys Mantap, mantap, kita selamat Oke, kita coba rekal dulu ya guys Kadaranya kita sekarang dan kita buat item keempat BOD ya guys BOD adalah item terakhir guys item kematian guys pedang yang kuat guys yang mahal jadi kita ambil item BOD itu guys kebetulan cyber juga eh, banyak gol ya guys Eish. ah si Argus nyapus kita coba coba dulu, ah ternyata dia oh tewas kita guys, tewas kita nice nice, kita selamat eh mundur aja sabir, So, so juga kamu sabir oke okay, bentar, bentar, bentar, bentar sabar sabar ya itu guys, jika kalian kalau mau ulti si Argus guys kalian itu harus pasti pastiin atau pastikan itu ultinya alus itu udah ready ya guys seperti ini ultinya ready guys <laughs> seperti itu guys ultinya ready cantik <laughs> kali itu guys karena tadi si argus itu udah ulti ya guys jadi kita lihat tuh ultinya sudah tidak ready guys jadi kita harus bisa ulti ya si argus itu guys tewas kau sini sini kamu juga martis martis tewas martis tapi kita dapat asis ya guys oke okay, kita ke, ke tartel dulu ya guys oke okay, bentar tapi kita sekarat guys kita dengan ultartel guys bentar kita akan mati ah pasti baru jadi lor 8, 8 menit nih guys Nah benar guys, udah berubah jadi Lord guys. Tidak sempat ya. Oke tidak masalah. Kita coba farming aja dulu ya guys. Bentar bentar bentar. Argus Argus. Oh si Argusnya kesini guys. Pasti dia kesini guys. Oh dia ya kabur nih guys. Ayo Lord Lord aja hai, nabi Mantap nice Mantap Hanabi Ah si Argus nya push guys Ini ultinya Argus ini pasti ready guys Kita coba dulu guys Kita coba guys Nah itu Ana ah, sempat kabur guys Ah dan oke okay guys satu abad kemudian sabir sudah hidup kembali ya guys nah oke okay, seperti ini kita masih farming aja dulu guys kita tunggu tim-tim kita yang hidup kembali ya guys jadi kita farming aja dulu jangan dulu warah kita lihat farmianya hilang bentar-bentar kita coba pantau dulu Oh ternyata semianya udah kabur guys, sudah regal guys dia. Kita coba bersihkan minion guys. Oke okay, kita ambil ini aja dulu guys. Mundur cece mundur. Ah cece tewas guys. Oke okay, gaskan gaskan, gaskan gaskan, tewas tewas, martis, nice. Ah, oh, tewas. Eh, hampir aja kita dihajar oleh Valir ya guys. Oke, bentar mundur dulu guys. Oke, oke, kita coba ke sini guys. Kita hajar terus mereka guys. Oke, oke, mantap, kaskan. Ah, oh, si Argusnya, tewas Argus culik, culik Argus, culik Argus, nice. Si Argusnya tewas guys, mundur sekarat Karat bro, mundur, mundur, mundur, mundur, sekarat Karat Saber. Um, mundur guys, mundur. Am, um, bianya udah si Karat tewas kita. Ayo kejar, kejar. Ultinya belum ready guys. Martis kejar sini Martis. Ada Lord malam blunder. Oke, okay, sabar, bro. Kita coba lihat Mia ya, guys. Ada oh, Martis. Bentar. Bentar, bentar. Gimana Mia ini, guys? Kita coba ya, guys. Mereka Lord, guys. Mereka Lord. Oh, tidak, tidak. Gas kan. Ah, oh, kenapa suren, guys? kenapa soren ah mantap nice gaskan terus gas-gas mantap nice keren keren keren mana Argus keren Argus dimana kau Argus Argus yang ulti guys tewas ini kau Argus tewas ini ah masih ready guys Ultinya. Oh, maafkan aku, Johnson. Oh, Johnson selamat, guys. Oh, rata ini, guys. Tewas. Kita jangan terlalu barbar ya, guys. <laughs> Kita mundur aja dulu, guys. Oke, okay, oke, okay, sabar. Nah, tewas. Valir Kita langsung ulti, guys. Tewas. Rata, guys. Mantap, mantap. Nice, double kill. Oh, thank you timku mantap nn mantap nice nice dan oke okay, buat teman teman yang baru nonton channel di seluruh guys mohon supportnya dengan cara like komen dan subscribe dan bagi kalian yang sudah support channel ini saya doakan kalian banyak banyak rezeki guys oke okay. terima kasih guys kita kasih salam dulu Salam satu utama